Wa kulla muhdathatin bida'at. Wa Wa dalalatin Kaum muslimin dan muslimat. al Di waktu yang berberkah ini. Di subuh hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menambah nikmat dan berkahnya kepada kita. Menambah umur yang berberkah kepada kita. Beberapa menit yang kita gunakan untuk berwudhu untuk ke masjid untuk salat bahkan untuk bermajelis ilmu ini itu akan menjadikan umur kita berberkah berapa menit yang kita gunakan saat ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya Senantiasa kita syukuri. Yang hanapnya. Senantiasa. Melahirkan. Pujian. Pembesaran. Pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin ingatkan diri saya. Dan kepada jamaah. Doa. Yang Nabi alaihi salatu wassalam tuntunkan yang kapan kita baca, maka dia akan menuntaskan kesyukuran hari ini. Setiap ni'mat wajib untuk disyukuri. Dan setiap kesyukuran akan melahirkan tambahan dan semakin terjaganya nikmat itu dan doa ini akan menjamin hamba telah mewujudkan kesyukuran cukup baca satu kali saja pagi dan sore hari ma asbah bi min ni'mah aw bi min khalqi fa minka wahdaka la Walaka alhamdu. Walaka syukur. Pernah ya? Ma asbaha bi min ni'ma. Allahumma ya Allah. Hanya kepadamu saya meminta, memohon. Ma asbaha. Apapun yang di subuh ini. B. Saya rasakan saya miliki min berupa nikmat apapun. Au bi min atau nikmat apapun yang dimiliki oleh siapapun dari makhlukmu. Famingka maka saya yakini hanya datang darimu ya Allah. Wahdakah semata darimu? La sharikalak tak ada sekutu bagimu. Falakal hamd maka hanya untukmu ya Allah segala pujian karena cinta. Walakas syukur nah, hanya untukmu segala kesyukuran. Baca ini akan menuntaskan. Kesyukuran hari ini Coba baca Allahumma ma bi. min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak Ini dibaca, maka kesyukuran nikmat hari ini telah terpenuhi. Kalau syukur telah terpenuhi, maka kejar syukur selanjutnya. Kesyukuran selanjutnya. Kesyukuran selanjutnya. Dan terlalu banyak ajaran Islam yang mengantar kepada nilai-nilai kesyukuran. Bahkan semua ajaran Islam adalah wujud dari kesyukuran itu sendiri. Bahkan kehebatan ajaran Islam sangat ditentukan oleh kesyukuran kita saat melaksanakannya. Kita sholat, kalau dasarnya bersyukur, yaitu itu sholat paling hebat, paling nikmat. Itu Ia. kita membaca Al-Quran, kalau dasarnya bersyukur, ayat itu bacaan akan paling mudah. Itu paling nikmat. Kita bersedekah, kalau dasarnya bersyukur, itu akan jadi sedekah yang paling ringan. Paling nikmat kalau kesyukurannya mendorong. Sering kita contohkan, Saya ingatkan kembali kalau kita lagi perlu sesuatu. Perlu ya, yeah, kita perlu pinjaman. Kita lagi terjepit, anak sakit, pembayaran ini belum pembayaran ini belum, akhirnya kita perlu uang 3 juta. Alhamdulillah ada gaji 2 juta per bulan. Kita rencanakan cicil sampai 3 bulan supaya bisa menuntaskan pinjaman itu. Kita datangi ke siapa? Teman yang paling baik yang mempunyai sifat rahmah, kasih sayang lebih dari yang lainnya. Karena teman kita dasarnya memang baik, iya. Yeah. Kita yang malu-malu ungkap, dia langsung tahu ini, ya, ini, ini. Ini perlu ini. Langsung saja, Insyaallah kalau saya bisa saya bantu. Kita susah mengawalinya, tapi dia yang buka. Iya, yeah, memang saya perlu ini anak begini sakit apa insya Allah tiga bulan saya tuntaskan saya perlu tiga juta datang teman bawa uang merah begitu teman keluar bawa uang ini gimana perasaan sudah mulai longgar iya Terus kita hitung. Ini yang kamu perlu kata teman. Kita hitung. satu juta, 2 juta, 3 juta. Eh, kenapa masih lebihnya nih? Hitung-hitung lagi. ih eh, 4 juta. Ih, eh, lebih ini bos. 3 juta sih. Saya bilang teman, satu jutanya hadiah. Tambah bahagia. ya? Eh, tambah bahagia. Kalau tidak bahagia, tidak ada perasaannya itu. sama bahagia, alhamdulillah pulang ke rumah lebih ringan langkahnya, alhamdulillah anak sembuh jalan tuntas tiba satu bulan dapat gaji jujur dia, eh okay. dia akan bayar satu, eh okay, satu juta dulu bulan ini dia datangi temannya, ini alhamdulillah, jazakumullohi khair, ini satu juta Pinjamannya. Yang selanjutnya, bulan selanjutnya, bulan selanjutnya. Tapi teman ini bilang, ini satu juta. Ambil juga. Sebagai hadiah. Kemudian dua juta yang tersisa juga hadiah. Bahagia? Woy, sangat bahagia di situ. Pembahasan kita bukan di situ. Pembahasan kita adalah ketika teman ini memanggil kita untuk kerja. Ada acara walimahan di rumahnya. Anu ke rumah dulu anu. Bantu-bantu pasang tenda, ngatur-ngatur kursi. Kapan? Siap? Itu langsung itu. Itu akan jadi pekerjaan paling enteng itu, paling gampang itu, paling mudah. Itu semua orang paham itu. Kita alami dalam hidup itu. Kenapa mudah? Itu kekuatan syukur. Seperti itu syukur. Dan begitu caranya memahami syukur. Rasakan itu nikmat. Rasakan itu nikmat. Wah, baiknya. Rasakan itu nikmat. Wah, baik. Alhamdulillah, rasakan itu nikmat maka kita akan bersyukur kepada yang membantu kita. Sekarang jamaah, berapa bantuan Allah kepada kita, berapa nikmat Allah kepada kita, tidak bisa dihitung, itu jelas. Tapi berapa perasaan kita kepadanya, perasaan bahagia itu, berapa, itu yang kurang jelas karena ini kurang jelas sehingga ketika ada panggilan Allah untuk kebaikan kita juga. Iya, ada ajakan bersedekah untuk kebaikan juga. Iya, ada ajakan perintah Allah untuk berpuasa untuk kebaikan juga. Kita juga. Maka kita sulit bergerak. Sebab apa? Kemampuan memahami dan merasakan nikmat ini yang kurang. Sehingga kurang kesyukuran. Kalaupun salat salatnya orang kutu. Eh. Gimana salatnya orang kutu? Datang salat. Tapi eh seperti orang sempoyongan. Eh. Begitu sampai di masjid, dia eh, salat bagus bacaannya, tapi sampai salam apa tadi dia baca dia lupa. Dia tidak ingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala. bersyukur. Tapi kapan solat bersyukur? Woy. Seperti orang yang kerja itu. Iya. Kalau dia kerja, woy, dia ingat kebaikan, dia rasakan. Bahkan otak tidak berfungsi. Sudah langsung kekuatan hati itu. Yang menggerakkan semua jasad kita. Bergerak cepat. Iya. Kalau misalnya saat pasang tenda misalnya, wah beratnya ini pasang tenda ini, itu kalau dia ingat, wah orang ini sudah bantu, tergerak lagi. Atau saat pasang tenda misalnya jatuh dia, pasang tenda jatuh, eh sakit kakinya, dia tidak peduli itu. Sebab kekuatan, syukur. Kalau Allah. Allah beri nikmat. Allah wajibkan syukur supaya kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Kalaupun Allah timpakan musibah, iya, eh, maka untuk kebaikan kita juga. Bukan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Bacaan tadi itu, bacaan menuntun bagaimana cara bersyukur. Sebab di bacaan coba lihat, Allahumma ya Allah hanya kepada musim meminta tidak kepada selain. Apapun yang di subuh ini, kalau subuh, kalau sore, ma'amsah bi. Apapun yang di subuh ini yang saya rasakan min nikmatin berupa nikmat apapun. Jadi orang ucapkan ini harus tahu apa nikmat dan kesimpulannya adalah dia tidak bisa hitung nikmat-nikmat Allah. Dia lingkup semua nikmat itu yang dia tidak bisa hitung dengan kalimat ma min nikmat. Nikmat apapun yang saya tahu, yang saya tidak tahu, yang saya pahami, yang saya tidak pahami, semua nikmat yang subuh ini saya rasakan. Aubi min nikmat apapun yang engkau beri kepada siapapun dari makhlukmu. Kita nyatakan Famingkah hanya datang darimu, Ya Allah. Anugerah darimu, rahmat darimu, kebaikan darimu. Wahdakah. Di sini intinya. Wahdakah hanya datang darimu. Tidak. Yang lainnya. La syarika laku. Tidak ada sekutu bagimu dalam memberi ni'mat. So, kadang orang tahu ini datang dari Allah. Tapi dia campuri dengan selain. Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak bersyukur. Gimana dicampuri? Eh, Allah yang selamatkan dia. Eh, naik mobil, Alhamdulillah selamat. Allah yang selamatkan dia. Tapi apa yang dia bilang? Kalau bukan si Anu yang bawa, saya bahagia. Kalau bukan uh, uh, acok yang bawa, saya bahagia. Kalau Bukan si Ahmad yang bawa air kita sudah aneh. Padahal, siapa yang selamatkan? Kenapa ya, cok? Supir yang dia sebut-sebut itu kalimat biasa, tapi itu kalimat keingkaran terhadap nikmat. Bahkan, itu kalimat masuk kategori. Hati-hati, masuk kategori syirik, syirik. Itu syirik kecil. Syirik halus. Sebab kalimat tadi, kalimat pujian. Iya. Eh, kalimat pujian. Dia selamat. Ay, Ahmad, kalau bukan kamu, ay, mana kita ini? Harusnya apa? Alhamdulillah ya Allah. Seandainya bukan nikmatmu keselamatan darimu, saya tidak akan. Tapi ini menyebut-nyebut sebab. Padahal itu sebab. Tapi sudah masuk kategori syirik. Sebab apa? Sebab dia sebut dalam konteks syukur. Dalam kalimat pujian karena kesyukuran. Itu tidak boleh. Harus Allah saja yang disebut di sini. sahabat Abdullah Ibnu Abbas sahabat Nabi ahli Quran sepupu Nabi yang Nabi langsung doakan supaya sangat dalam ilmu Qurannya menafsirkan lihat ayat yang dia tafsirkan fala tajaalu lillahi andada ini larangan pertama dalam Al-Qur'an di suratul Baqarah fala tajaalu lillahi andada maka jangan sekali sekali kamu membuat anda dan tandingan-tandingan berhala-berhala selain Allah. Ini ayat. iya. Ayat ini. Makna yang nampaknya. Tidak boleh mengambil berhalan. Tidak boleh mengambil ini. Tidak boleh mengambil tandingan. Tapi beliau tafsirkan apa? Lihat beliau tafsirkan apa? Kata beliau seperti. Contohnya ini. Mengambil tandingan. Iya. Orang bilang. Kalau bukan. Anjing kecilnya Sianu, Anu. sudah kecurian saya. Dia tidur. Eh. Habis kerja di sawah. Habis membajak. oi capek sekali. Tertidur. Eh. Dia lupa kunci jendelanya. Dia lupa, dia lupa. Ia masuk pencuri. tadi baru masuk membuka, dengker. Tapi saat pencuri bawa rumah masuk seperti itu, anjingnya tetangga, iya. Cerewet dia. Gonggong-gonggong. -gong. Iya. Dia sensitif dia sama seorang anjing. Walaupun capek bangun. Saya begitu bangun, ih ada ih kenapa terbuka ini? Kenapa ada bayangan ini? Langsung tambah bangun. Bangun dia nyalakan lampu hari pencurinya apa dia bilang besoknya seandainya bukan anjingnya Aisu dan saya. itu syirik Coba lihat. dan banyak sekali itu sandainya bukan pupuk anu ah, ini, ini. sandainya bukan eh makanan ini eh enggak seperti ini telurnya ini sandainya bukan Rancangannya si Anwi ini. ai tidak ada sarang waletku ini. Seandainya bukan, seandainya bukan banyaknya jalur kesyirikan. Dan syirik ini semuanya kenapa? Rusaknya kita dalam melihat nik nikmat. Apalagi penjual-penjual obat, ai paling paling pintar syirik yang seperti ini nih. Sebab penjual obat Selain syirik dusta lagi ditambah lagi dengan dusta. Nah, tapi kalau kita sering baca doa ini, itu tertuntut ma asbahabi minya ma. Apapun itu kalimat ma maknanya apapun yang subuh ini bi. Yang saya rasakan, yang saya miliki, yang menimpa saya, min ni'matin berupa nikmat apapun, berupa nikmat apapun, harus mampu kita lihat. Eh, nikmat apapun, mampu kita rasakan. Ingat-ingat itu, alhamdulillah, tidur. Alhamdulillah, enaknya tidur. Apa yang kita rasakan dengan tidur? Pernah kita bayang-bayangkan tidur apa yang kita rasakan kita mau rasakan nikmatnya tidur coba tidak tidur satu hari terus kalau satu hari setengah tidak tidur kalau dua hari uy. itu berubah tubuh itu berubah lahir dalam iya di dalam organ-organ tubuh itu kacau yang di luar woi penampilannya juga anu bahkan Jasad dan rohani. Jasad dan hati itu berubah. Kalau orang tidak tertidur. Dan siapa yang kasih tidur kita? Tidak ada kemampuan manusia di situ. Yang tidurkan kita hanya. Yang memiliki. Iya, hidup kita itu. Kita hanya terbaring. Berusaha tidur, yang tidurkan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Saat tidur juga kita tidak ingat apa-apa. Tapi habis tidur, apa yang terjadi? Jasad bagaimana? Organ tubuh bagaimana? Keadaan bagaimana? Masya Allah. kembali semuanya. Hasil dari tidur itu tidak ada yang bisa. Tidak ada satupun obat, tidak ada satupun olahraga, tidak ada satupun kegiatan yang bisa mengganti hasil tidur itu. Hanya cukup tidur saja. Itu nikmat. Terus kita dibangunkan. Hidup lagi. Hidupnya kita itu nikmat tersendiri lagi. Itu hidup. Woy, nikmat besar. Orang-orang yang sakaratul maut. Woy, minta betul. Minta betul. Meraung-raung minta supaya diberi hidup. Walaupun sesaat. Sadar. Berartinya ini hidup. Untuk apa? Untuk beramal. Untuk bersedekah. Untuk melakukan kebaikan. Belum lagi kita. Eh, kita dibangunkan. Dibangunkan untuk apa? Iya. Eh, Langsung dengar azan, salat Ada yang sempat sholat malam. Ada yang witir. Dua rakaat subuh, sholat. telur luar biasa. Itu nikmat sudah tidak bisa dihitung. itu Dua rakaat sebelum subuh, Nabi bilang apa? Rakat al-fajr. Lebih baik dari dunia beserta. Segala isinya. Apa artinya dunia beserta segala isinya itu? Semua waletnya orang sidrat. Masuk. Hah? Bukan hanya waletnya Kandangnya juga. Tanamannya juga, rumahnya juga, emasnya juga. Semua kekayaan, bukan hanya di Sidrap Indonesia, dunia, beserta segala isinya. Bukan sama, tapi khairun lebih baik. Bukan sama ya. Hadit itu bukan artinya sama. Khairun lebih baik. Kalimat lebih baik bisa dua kalinya, bisa tiga kalinya, bisa empat kalinya. Tergantung niatnya tergantung khusyuknya, tergantung keikhlasannya. Itu sangat menentukan berapa yang kita peroleh. Sangat menentukan berapa yang akan kita peroleh. Jadi cermati betul perkara itu. Bagaimana memahami besarnya nikmat, luar biasanya nikmat. Dan doa ini bukan hanya menuntun kita supaya apa? Melihat nikmat pada diri kita, tapi menuntun juga apa? Untuk melihat nikmat yang ada pada orang, au ahadin min khalekit, ataupun nikmat siapapun dari makhluk mahu dapat nikmat, nikmat apapun kita akui, famingkah hanya datang darimu ya Allah, la sharikalak, Wahdaka semata darimu, tak ada sekutu bagi Sehingga apa? Ini doa kalau betul-betul ditekuni, menyelamatkan hamba dari hasad. menyelamatkan hamba dari hasad hasad itu apa? itu penghancurnya iblis hasad itu yang menghancurkan iblis iblis siapa jamaah? sebelum Nabi Adam dicipta iblis sudah duluan dicipta dan apa? apa iblis saat itu? iblis bersama dengan para malaikat bersama dengan para malaikat di atas beribadah kepada Allah Bersama dengan para malaikat membesarkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi rusak semua itu. apa Hasad. Dia tidak hasad. Hasad apa? melihat nikmat yang ada pada orang. Dia tidak suka. Nabi Adam dikasih begitu. Oh, dia tidak suka. Saya ini lebih baik dari dia. Ah, sudah muncul. Hasad. Saya lebih baik. Seharusnya begini. Itu hasad. Salah dalam melihat ni, ni amat. Tidak pandai dalam melihat ni, ni amat. Karena itu lihat surah. Surah surah yang Allah turunkan khusus menyelamatkan kita dari bahaya. Qul a'udhu bi-rabbil falak. Qul a'udhu bi-rabbil Di Qul a'udhu bi-rabbil falak. Itu disebutkan bahaya-bahaya paling besar, paling mengerikan. Kul Kul'a'udhi birabbil falak. Sampaikannya Muhammad. Ia. Saya meminta perlindungan birabbil falak. Dengan Rob subuh. Yang mencipta segalanya. Dari bahaya apa? Min syarri ma khalaq. Dari bahaya semua yang Allah telah cipta. Apapun yang Allah telah cipta. Berpotensi mendatangkan bahaya. Kita minta perlindungan. Diselamatkan dengan ini. Terus. Wa min syarri. Hasilin, wa min wa min waqab. Dari ghasik, malam, ketika semakin malam. Oh, di situ banyak sekali, banyak sekali kejahatan di situ. Bisa sihir, bisa pencuri, bisa penyakit, bisa wabah, bisa ketika semakin malam. Eh, banyak sekali itu. Tapi, dilingkup semua dengan kalimat itu. Terus, wa min fil Dari bahaya, Tukang tukang sihir. Yang meniup dalam simpul-simpul. Ini mengerikan. Terus yang terakhir apa? Wamin syarri hasidin dari bahaya hasad. Orang yang hasad ketika dia hasad. Dia dikhususkan di ayat tersendiri. Dia dikhususkan di ayat tersendiri. Untuk supaya kita terhindar dari. Karena hasad itu Betul-betul penghancur dunia akhirat, penghancur agama. Bisa itu hasad. Kalau orang terhinggap, terkena penyakit hasad ini, weh, mengerikan betul. E, harus selamat dari hasad. Bacaan tadi itu menuntun selamat dari hasad. Kalau kita dituntun apa? Harus lihat nikmat siapapun, siapapun yang dapat nikmat berupa nikmat apapun. Hanya datang dari Allah. Semata Allah yang beri. Tidak ada lainnya. Kalau kita yakin itu. Allah yang beri. Kita mau apa. Tidak berani kita menentang. Kita mau apa? Pemiliknya kasih dia. Tidak ada campur tangan kita di situ. Allah yang memberi. Yang saya dapatkan juga. Hanya Allah yang beri. Tidak ada sekutu di situ. Yang didapatkan juga dia. Hanya Allah yang beri. Sehingga tertuntun apa? Tertentu selamat dari Hasan Sehingga lahir apa? Falakal hamdu. Lahir alhamdulillah. Pujian hanya kepada Allah. Lahir apa? syukur. Kesyukuran dan ibadah hanya kepada om. Allah. Allah SWT. Ini ikhwan. Ilmu untuk bersyukur. Baca. Sudah dihafal ya? Coba. Allahumma. La jadi rahasia doa ini ada di akhir itu doa awalnya cara untuk bersyukur dan melihat nikmat supaya lahir tauhid kesyukuran hanya Allah tidak ada yang lainnya. tujuannya tujuan utamanya adalah falakal hamdu walakasyukur falakah maka hanya untukmu ya Allah alhamdu apa alhamdu pujian pujian tanpa batas karena cinta kita serahkan hanya kepada Allah. Supaya lahir Alhamdulillah yang mudah. Kalau antun bisa lahirkan Alhamdulillah dengan cara seperti ini. Maka kita betul-betul orang berilmu. Di situ ilmu. Kemampuan melihat Wah, Alhamdulillah. nikmatnya Allah ini. Semata Allah yang beri tidak ada yang lainnya. Alhamdulillah. Dia mampu memuji Allah karena cinta kepadanya. Itu alhamdulillah itu pujian karena cinta. Pujian karena cinta. Dan cinta itu lahir kelapa apa? Kita rasakan baiknya yang dipuji. Rahmatnya yang dipuji. Semakin kita rasakan luasnya, semakin dalam cinta. Sehingga kalimat falak alhamdulillah orang di situ saat dia baca, itu akan berbeda-beda. Beda-beda alhamdunya. Yang jelas alhamdu jama'ah. Kalau diucapkan dengan benar, bisa memenuhi langit dan bumi. Kalau orang baca Alhamdulillah dengan benar. Itu bisa memenuhi langit dan bumi. Bisa penuh. Langit dan bumi penuh. Sehingga nanti di akhirat. Iya, timbangan kebaikannya. Dari ucapan Alhamdulillahnya. Itu apa? Uy, luar biasa banyak. Caranya kita baca alhamdulillah itu dengan dengan ilmu apa? Semakin mampu kita lihat luasnya banyaknya rahmat Allah kepada saya. Alhamdulillah. Itu semakin luar biasa hasilnya. Ini praktis sekali. Kalau kita kalau di dunia dicari dibeli dulu benihnya, ya yeah. terus direndam. Terendam, ditabur. Sebelum ditabur, dipersiapkan pembenihannya. Ya, sudah keluar uang mi, keluar keringat mi, keluar waktu mi. Ditunggu lagi ini, dijaga lagi supaya tidak makan tikus. Disiram lagi supaya tidak kekeringan. Tumbuh benihnya, dirawat, dirawat. Dipersiapkan sawahnya, dibajak berapa kali, dibajak siap, dicabut, ditanam lagi luar waktu keringat uang lagi di situ tanam tanam harus siapkan lagi airnya perawatannya racunnya pupuknya apa tumbuh besar beberapa pekan tambah pupuknya rubah penyemprotannya kasih semprot ini tumbuh lagi sampai begitu mau dipanen keluar uang lagi keluar uang lagi begitu mau dipanen keluar uang lagi iya yeah. tapi sudah luar biasa ada hasilnya tinggal bagi terus mau dimakan langsung dimakan tidak bisa langsung dimakan itu bisa juga kalau langsung dikunyah selama-lama kunyanya hmm. kayak pabrik halusnya eh harus diolah dulu diolah dimasak dulu dimasak ya tambahkan paleko, eh baru masukkan ke mulut dikunyah itu pun nanti nikmat kapan? Kalau dikunya lama-lama, kalau langsung telang saja, tidak terasa itu. Sebagaimana cara makan kita kebanyakan, begitu. Tiga kali kunya, hmm. hmm. habis ini usus. Eh, usus harusnya itu yang kerja, itu gunanya gigi. Eh gigi dan ada enzim-enzim di gigi itu ya, yeah, nanti keluar liur-liur keluar itu membantu pencernaan. Nah, baru masuk kerongkongan, ya, yeah, ada proses di situ rasakan dia turun-turun. Oh, di dalam diproses. Tapi karena kita makannya di sini hanya tiga kali. Iya. Yeah? Yeah. Apalagi kalau santri makan nampan. Eh. Yeah. Kalau tidak cepat habis ayamnya. Atau makan bersama dengan keluarga. Wah ada adeknya yang kuat sekali makan. Kalau saya tidak cepat juga habis. Dia. <laughs> Ini seperti itu. Tapi Alhamdulillah. Dengan cara tadi. Itu langsung terasa. Dan langsung. Tertanam. Pohon di surga. So, Alhamdulillah itu pohon-pohon di surga, kebun-kebun surga kita. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, ketika bertemu dengan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, iya. Nabi Ibrahim bilang, Muhammad sampaikan salamku sama umatmu. Itu luar biasa. Nabi Ibrahim bapak nabi-nabi rasul, sampaikan salam kepada kita. Kemudian Nabi Ibrahim bilang beritahu umatmu, surga itu kian kata Nabi Ibrahim surga itu kian kian itu kaah kaah tanah datar tidak ada tumbuhan tidak ada bangunan datar rata itu surga terus katanya Ibrahim wakira suha tanamannya yang ada di atas adalah subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Haitu. Kalau kita baca Alhamdulillah dengan cara tadi. Tertanam. Yakin. Berapa besarnya, berapa hebatnya. Tergantung berapa. Kemampuan kita bersyukur itu. Baca Alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tertanam. Kita bangun. Langsung. Langsung. Yeah. Langsung terasa kebaikan besar saat kita dibangkitkan, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat luar biasa. Ini dia, kalau mau menanam lagi di sana, ia ya menanam lagi. Baru mau menanam, ada sahabat Ansor, sahabat Ansor itu suka bertanam dia cocok tanam, iya. Eh. Jadi ada orang di surga kata nabi dia pokoknya senang sekali bercocok tanam. Jadi di surga apa? Mau bercocok tanam. Itu kenikmatan bagi dia. Pokoknya semua kenikmatan di sana dirasakan di surga. Mau apa? Iya. Eh. Mau buat sarang walet. Kalau memang itu nikmat betul buat sarana walet, sudah atau langsung jadi walet saja. <laughs> jadi penduduk surga ini disuruh menanam. Sudah, itu kebahagiaan dia, luar biasa dia kalau menanam. Dia menanam, langsung tumbuh, besar. Langsung mendatangkan hasil buah yang sangat luar biasa. Uh, kebahagiaan luar biasa dia. Dia langsung nikmati hasilnya seperti itu tanaman-tanaman dalam agama ini tapi dasarnya adalah itu pokoknya ucapan itu dasarnya adalah harus betul-betul disyukuri kalau Subhanallah harus betul-betul sucikan Allah kalau Allahu akbar harus betul-betul besarkan Allah yang lainnya kecil kalau wala ilaha illallah harus betul-betul tauhidkan Allah. Eh, okay. ikhlaskan betul ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang yang lainnya. Baik. Ini sedikit nasihat mengingatkan bacaan ini. Falakal hamdu walakasyukur dan hanya untuk mau kesyukur, kesyukuran sehingga salatnya, ibadahnya wujud syukurnya. Ah, di sanalah Pak semua ibadah akan ringan, akan nikmat. Eh, sebab dia tahu semua kesyukuran. Mohon nasihat Ustaz. bagi yang sedang futur karena sibuk dengan kehidupan dunia futur. Ia yeah. itu sebabnya adalah dosa dan ada kondisi futur itu melemah. Ia yeah. biasa taklim malas taklim, biasa solat malas solat, rajin sedekah malas sedekah. Sebab utamanya adalah dosa. Apakah dosa karena melihat? dosa karena mendengar dosa karena yang dia makan dosa karena memegang dosa karena melangkah atau dosa karena perencanaan pikiran khayalan hmm. jadi mau selamat dari futur yang seperti ini perbanyak istighfar eh segera beristighfar kembali eh jadi hilangkan dosa, perkecil efek dosa, tutup dosa. Yang kedua, miliki amalan-amalan paten. Minta kepada Allah, upayakan betul. Dan minta kepada Allah SWT supaya punya apa? Amalan-amalan paten. Apa amalan paten itu? Misalnya sholat lima waktu, iya harus betul-betul jaga sehingga apa walaupun sakit lemah-lemah kita atau apa pasti datang sholat lima waktu sebab kita sudah jadikan apa kebiasaan kita sesuatu yang kita cintai sesuatu yang kita sukai Iye. upayakan miliki amalan-amalan paten berupa apa taklim iya taklim ada taklim iya pekanan iya itu pokoknya apapun keadaan ada tidak ada ustad pasti dia hadir. Dia punya taklim paten dia. Dia tidak akan berlebihan selepas. Kalau dia punya satu. Kemudian berkembang jadi dua. Berkembang jadi tiga. Luar biasa. Tapi satu saja. Tapi paten itu pasti dia ada di situ. Pasti dia hadir di situ. Sebab apa? Jiwanya sudah di situ. Dia kecintaannya di situ. Mungkin dia mengurus di situ. Mungkin dia banyak sumbangannya di situ. Mungkin dia Sehingga apa? dia betul-betul sudah punya ikatan dengan iya, dengan Suasana taklim malam itu, nah, kalau yang punya yang seperti ini, maka apa walaupun melemah, itu pasti hadir juga. Nah, sehingga, karena dosa membuat dia lemah, saat dia taklim, taklimnya jadi penggugur dosanya, efek dari dosanya itu miliki amalan-amalan seperti itu, dan banyak amalan yang bisa dibuat seperti itu. Eh, termasuk amalan yang sangat baik adalah sedekah-sedekah paten eh setiap ada hasilnya, setiap ada gajinya, setiap ada anunya penghasilannya pasti ada untuk orang tuanya, pasti ada untuk anak istrinya, pasti ada. Iya, eh, bahkan ada yang disisipkan nanti milik itu. Walaupun bagaimanapun keadaan kita pasti kita keluarkan itu. Kalau banyak banyak Alhamdulillah, kalau kecil kecil sedikit juga, tapi pasti akan keluar. Itu amalan paten berupa sedekah itu luar biasa dalam menggugurkan dosa. Dan menghidupkan kembali semangat yang melemah. Kemudian miliki teman-teman baik. Teman-teman baik. Kalau orang melemah, tapi temannya kuat, sudah. Sudah ya, sudah berteman. Dia berteman dengan orang-orang baik. Saat dia melemah, dia sendiri pikirannya, aja dulu ta ya. Tapi temannya teman-teman baik tidak tangi langsung dijemput, sudah. Hadir juga di majelis ilmu. Teman-teman baik Eh, Selama berteman dengan Teman-teman baik, maka Akan terus bersama dengan orang-orang baik Dia sebenarnya tidak berfikir untuk bersedekah Tapi bergaul dengan orang-orang baik Bersedekah juga eh. Ini, miliki teman-teman baik Miliki teman-teman baik Miliki teman-teman baik Saib ada tiga yang kalau kita miliki maka ini lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Ini Nabi sebutkan. Yang pertama Qalban Syakira Hati yang bersyukur. Kalau orang senantiasa hatinya bersyukur itu datang ada masa memang melemah ini futur bukan karena dosa. Masa memang melemah. Kekuatan kita melemah. Itu sudah sunnatullah. Saat datang masa itu tenang saja. Yang penting antum stabil. Maka jadi kebaikan itu. Masa-masa seperti itu. Ada juga karena sebab dosa. Tetapi selama kita miliki hati yang bersyukur. Senang bersyukur. Pandai bersyukur. Luar biasa. Itu harta terbesar menghadapi beragam perkara. Yang kedua. Lisanan dakira, lisan yang senantiasa bertikir. Dan ini amalan paling gampang ini. Iya, yeah. paling gampang ini. Keluar biaya, tidak keluar apa, tidak anda... cukup gerakkan saja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Gampang sekali ini bisa. Iya, yeah. tinggal perhebat dia, munculkan hati pahami maknanya itu kedahsyatannya nih apalagi kalau Al Qur'an dibaca dia baca saja baca. baca saja terus atau al terus dia baca sambil sambil jalan maka itu harta terbesar yang hamba miliki yang ketiga iya istri yang beriman yang membantu dia eh istri yang beriman eh, jadi yang tidak punya istri ya siapa suruh eh, istri yang beriman yang membantu dia untuk mewujudkan keberhasilan di akhir di akhirat maka itu harta paling berharga jadi dua yang harus kita upayakan hati dan lisan eh kemudian Pasangan hidup yang itu walaupun orang melemah kalau punya tiga ini iya eh, walaupun orang melemah, kalau punya tiga ini maka akan terbantu betul. Dia akan kuat menghadapi apapun juga. Dan terakhir, cetak lupa mengingatkan diri saya dan kepada jamaah semua upaya kita, semua usaha kita untuk baik, untuk selamat harus iringi dengan minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa, berdoa. Semua usaha kita hanya ditentukan kalau Allah kasih dan apa yang ada di sisi Allah itu diminta dengan do doa. Iya. Dan dalam berdoa maka merengek dalam berdoa, merengek betul dalam berdoa, merengek betul dalam berdoa, minta terus dalam berdoa. Semakin kita minta semakin merengek kita, semakin maka semakin Jelas itu doa Dan dalam berdoa Hati jangan pernah berpikiran Allah tidak terima Apalagi sampai terucap di mulut Haram itu ucapan Hati harus yakin Allah terima Allah pasti terima Harus yakin Karena itu Dalam doa Yang terus menerus Serta dengan keyakinan ini itu akan melahirkan kedekatan kepada Allah SWT. Dan itu kebaikan besar dalam beragamah. Taib, semoga bermanfaat. lebih Dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa doa. Ma'asbahabi min ne'ma au bi'ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalat falakal hamdu walakasyukur. Kalau sore, ma'amsah ma'amsabi min ne'ma au bi'ahadin min khalqik dan seterusnya.